Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat santri mengaji dimanapun anda berada Bagaimana kabar kalian hari ini Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Amin, Allahumma amin Baiklah sahabat, pada video kali ini Kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah Sebelum kita memulai sholat jenazah maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan Apabila jenazah yang disolati adalah laki-laki Maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan Maka posisi imam berada pada perut jenazah Sejajar dengan perut Jadi pas di tengah-tengah ini Jadi itu adalah e, Perbedaan posisi imam Pada sholat jenazah laki-laki Dan sholat jenazah perempuan Selanjutnya Kita Mempersiapkan e, Niatnya terlebih dahulu Sebelum kita memulai sholat Jadi apabila Jenazahnya itu adalah Laki-laki, maka niatnya Adalah kusoli Ala mayiti, imaman jika kita menjadi imam atau makmuman jika kita menjadi makmum fardalillahi ta'ala itu niatnya kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati imaman jika menjadi imam makmuman jika menjadi makmum Fardul lillahi ta'ala kemudian untuk niat ini sahabat eh, kita tidak harus menggunakan bahasa arab, boleh kita menggunakan bahasa indonesia seperti misalnya di bawah ini saya niat sholat atas mayat perempuan ini menjadi makmum fardu karena Allah ta'ala itu boleh atau misalnya kita niat seperti ini, saya niat mensolati Jenazah yang ada di depan saya fardu karena Allah Ta'ala itu juga boleh. Kemudian, setelah kita mempersiapkan niat, kita memulai untuk takbiratul ihram. Allah akbar sambil kita mengangkat tangan. Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, maka mulut kita mengucapkan takbir "Allahu akbar" akan Tetapi hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi Jadi ketika mulut mengucap takbir Allahu Akbar Hati itu menghadirkan niat uh, Soal jenazah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi Kemudian setelah kita takbir yang pertama Kita membaca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطّالبين آمين Kemudian setelah selesai membaca surat al-fatihah kita takbir yang kedua Allahu akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu uh, setelah takbir yang kedua kita membaca solawat. Allahumma <Syikun> salli ala saidina Muhammad wa ala ali saidina Muhammad kama salli taala saidina Ibrahim wa ala ali saidina Ibrahim Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kana daraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Nasabat untuk selawat ini misalnya terlalu panjang maka boleh kita meringkas cukup sampai di sini saja jadi cukup misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad sampai sini saja itu sudah cukup akan tetapi seandainya kita hafal maka langkah lebih bagus jika kita teruskan sampai akhir kemudian setelah selesai membaca salawat kita takbir yang ketiga sambil mengangkat kedua tangan Allahu Akbar selanjutnya setelah kita takbir yang ketiga kita membaca doa dalam hal ini eh, dibedakan antara doa untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan jika mayitnya adalah laki-laki maka doanya <tuh -tuh> itu jika jenazahnya laki-laki sedangkan jika jenazahnya adalah perempuan maka doanya Allahumma laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu'anha Kemudian setelah kita membaca doa Kita takbir yang keempat Allahu Akbar Sambil mengangkat kedua tangan Setelah itu kita membaca doa lagi Jika jenazahnya laki-laki Kita baca doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu Kemudian jika jenazahnya perempuan maka kita membaca doanya Allahumma la tahrimna ajroha, wa la taftinna ba'daha wa'fir lana wa laha Kemudian sahabat perlu kita ketahui bahwasanya membaca doa ini artinya doa yang setelah takbir yang keempat ini hukumnya adalah sunnah jadi misalnya sahabat tidak membaca doa yang ini doa setelah takbir yang keempat ini maka solat jenazahnya tetap sah kemudian setelah kita membaca doa kita kemudian salam dua kali sambil menoleh ke kanan kemudian salam yang kedua menoleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi kita toleh kanan Assalamualaikum warahmatullahi kita menoleh ke arah kiri jadi setelah kita salam itu artinya kita sudah selesai melaksanakan sholat jenazah demikian sahabat video kita kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua amin allahumma amin Sampai jumpa kembali sahabat di video-video saya selanjutnya. Wallahu'l-mu'afiq ila'aqwa'mi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.